marahun Pak Sumit ni Tok Wali ni tuan-tuan Pak Sumit ni tuan-tuan dia dah puasa lebih 30 tahun mulut dia basah dengan Quran, Quran, Quran, Quran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 Allahu Akbar. Nah di sini guys ada sebuah video guys. Kemarin kita sudah mem membuat video yaitu tentang Pak Sumit ya yang meninggalnya beliau banyak sekali apa namanya itu orang-orang yang datang dan ada nggak sih yang sadar bahwasannya ada keanehan di sana dimana Allahu Akbar langit dipenuhi dengan burung yang tawaf guys. Allahu Akbar. Dan di sini ada sebuah video lagi dari channel Durian Merah, ya Ustaz Kazim Ilyas. Dedah kejadian aneh ini berlaku selepas Pak Sumit meninggal. Ini yang terjadi. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Jangan lupa guys subscribe Durian Merah. Ustaz Kazim Ilyas berkongsi mengenai ulama terkenal Kedah Tuan Guru Abdul Hamid Ismail atau Pak Sumit yang telah kembali kepada penciptanya pada petang Jumaat. Setiap daripada kita ini akan mati. Betul. Semalam di Kedah, ada seorang wali diiktiraf. Umum mengiktiraf dia sebagai wali. Nama dia Almarhum Pak Sumi. Nih guys, saya mau kasih lihat ya teman-teman sekalian. Di sini, di rekaman ini teman-teman sekalian, banyak sekali burung ya burung yang tawaf di atasnya ya nama dia almarhum Pak Sumi ini untuk wali ini, kita sekarang ini nak cari wali ini Allah wali nikah ramai Pak Sumi ini tuan-tuan dia dah puasa lebih 30 tahun Allah. lebih 30 tahun tiap-tiap hari puasa. mereka hari yang harap pusat kita pula tiap-tiap hari tak puasa. Dia pula tiap-tiap hari puasa. Wali-wali ni kalau tuan-tuan buka sifat-sifat wali selalu berpuasa. Gua jarang makan. Selalu membaca Quran, menghafal Al-Quran. Ini di antara ciri-ciri wali. Mulut dia basah dengan Quran, Quran, Quran, Quran. Orang alim ni kalau mati Seorang-seorang dalam negara kita Agak-agak apa akan jadi negara kita Ni malam dua hari ini Semalam meninggal untuk wali kita Tidak Saya bila orang alim mati Kalau wali mati Saya susah hati Takut tuan-tuan Tak ada lagi doa Yang mustajab Wali Doa dia mustajab dia detik dalam hati dia Allah makbul ni kelebihan wali dia, dia tak sama macam kita kita nak tidur main tiktok Allah. balik semayang maghrib main tiktok macam ni nak kata wali tu wali ni subhanallah tok ku alim ni tanda. dia tengok kita pun dia tahu tapi dia tak cakap dia kias Kita ni macam mana nak selamat Kalau subuh pun tak semayang Oh sudah Terasa kita Sebab tu tuan-tuan kalau jumpa Tukang tu, Alim ni Dia rasa kias Dia rasa kias Hutang ni Kalau tak bayar Takut tergantung lah Peruk kita Mana dia tahu aku tak payah hutang Sebab tu tuan-tuan kalau nak tahu tuan-tuan ni baik tak baik Jom kita pergi siarah Tok Wali Kalau masih ada Ramai orang siarah Tok Wali tu kan balik itu. Pasal dia tengok kereta Minta-minta orang oh, tuan -tuan. Dan kita semua akan mati Tuan-tuan Kadang-kadang bila kita jumpa Wali-wali ni Takut kita Baru ni ada satu Tok Guru dari Sit kedah Dia datang jumpa saya hari Isnin yang lepas pertama Saya balik ke Ipoh PA saya call Ada Tok Guru 87 tahun nak jumpa Ustaz Saya kata suruh Ustaz Apa pulaklah Dia mari Pukul 5.30 petang saya sampai pukul 6 Dia tengok muka saya Segan tuan-tuan Orang alim tengok muka dia. dia tengok Aku ni nak kata apa ni Dia ni tengok aku ni Tok buru tuan-tuan Orang polok Tok buru tu kan macam gitar Gelak tapi nampak nak teka Dia pun nak gelak pun tulok Wah wow nak makan, bila kita makan dengan dia, oh sudah. Lambat dia nak telan. Kita yang ada mulut belum telan. Yang ada di luar nak masuk lah. Yang dia orang pula makan. Lamu dia nak telan. Oh segar tu orang Alim. Orang Alim. Di sekolah saya ada satu ustazah. Dia khatam Quran 3 hari. Sekali Tiga hari Sekali Sehari dia baca Sepuluh juz Tak pernah miss Sampai sekarang Kalau lalu dekat pondok dia, dia Dengar dia baca oh Orang Lalu dekat pondok dia Dengar baca orang Kita yang lalu Orang kita Lagu Nambuhan Dia baca di ompah sungai men inda tenan nenan nenan nenan oh doq ompah opah ni sehari hari 10 juzuk 3 hari habis masyaallah sampai sekarang masih buat dan yang umur sekarang opah di sekolah saya nama dia opah chip 84 tahun umur dia dan dia menulis Al-Quran menggunakan tangan dia sendiri Allah Dan dia baca balik Quran yang dia tulis Allah. Mata dia elok, telinga dia elok, terang Dan dia boleh baca Quran yang dia tulis Dia tulis Quran tu 5 tahun lepas Dan bila dah siap dia tulis, dia baca Quran Dia kata ustaz kalau opah mati Al-Quran ni Ustaz nak, nak buat apa Saya kata saya simpan Saya ambil kat saya Saya akan cantik-cantik Buat elok-elok supaya Tulisan ni elok Sebab saya guna dakwat biasa Al-Quran yang kita pakai tu dakwat mahal Supaya dia kekal Saya kata saya simpan elok-elok Tak apa-apa jangan -apa, takut Sekarang dia sakit pinggang Dia jatuh sakit pinggang masa muda-muda dia dulu anak dia kata mak jom balik anak aku nak mati di tarapak kan? Lepas tu sampai di sana tu dia doa ya Allah bagilah boleh hikmat terakhir. Alhamdulillah Allah Taala bagi dia boleh buka di punyalung tuduh palung tu. Lepas tu dia boleh usap kaki dia. Dia dah boleh punggu tanah dengan di kaki dia. Dan dia apa boleh buka tali di kaki dia. Masyaallah. Dia tolong pada dia sampai akhir dia tengok turun di bawah. Masya-Allah. Apotlayanan jenazah Pak Sumit ni dibandingkan dengan orang lain. Yes. Kalau ikut badan Pak Sumit tu dengan berat. Ikut tu kalau dalam 70 kg beratlah orang kan. Tapi kami Masalah. dekat 3 orang je. Ya? Tak terasa pun berat tak dia. Rasa, rasa, rasa, berat dia tu. Memudahkan orang yang nak menguburkan. Allahu Akbar. Dan banyak memang ya kejadian-kejadian uh, yang pelik. Pasti ada kejadian-kejadian yang di luar nalar kita. Ya kan? Tapi itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa mulianya seseorang apabila dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa mulianya ya seseorang itu apabila senantiasa di hatinya hanya ada Allah Rasulullah. Allah Rasulullah Al-Quran dan Sunnah Al-Quran dan Sunnah Allahu Akbar. Okay. Mera' itu kami hentak tiga orang. Cik Jah pegang di kaki, ada orang pegang di tiga, orang pegang di ujung kepala. Bawa turun, Allah. Allah tak terasa berat dia bawa turun Allah Kata kemarin ni, jenazah tu orang kata apa? Berjalan dengan baik di atas, atas tangan orang ni Ya, dia lalu dengan keadaan dia tak tak tergelincir langsung Dengan lalu dengan, dengan lembut dan sampai dengan lancar Gendal oh. eh, lahat tu. Sedangkan orang macam-macam orang tu Macam-macam orang tu ada yang tinggi ada yang kena Tapi dia sampai tu Tak rasa guna sampai dengan laju kan. Masya-Allah. Keluar daripada surau. Jom jom dengar jom jom mari. Jom jom mari bendung dah burung-burung pun -buru banyak buat tadi. Semua burung -buru terbang dah banyak dah ya Allah. Allah rasa se sebok. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Oke okay guys sudah selesai videonya, masyaallahalahu alaikum semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu ta'ala semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala keimanan dan keselamatan kita di dalam dada kita ini, Allah akbar kita tidak akan menyangka kita tidak akan bisa ya. Seperti beliau apabila kita Tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah Apabila kita tidak pernah menjalankan syariat Syariat Allah subhanahu wa ta'ala Oke okay guys mungkin itu saja video kali ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Semoga video ini dapat menjadi Tambahan ya, penyemangat bagi kita untuk senantiasa dekat kepada Allah. Semakin kita dekat, semakin kita cinta, semakin kita melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, maka insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Maka daripada itu, mulai dari sekarang ya, guys, semoga ya kejadian ini dapat menjadi tamparan keras bagi kita bahwasannya. Ketika kita fokus kepada dunia Kita lupa akan akhirat Maka sangat-sangatlah kita merugi Akan tetapi kalau kita fokus kepada akhirat Tidak ada hal sedikit pun yang rugi Karena dunia ini adalah dunia yang fana Jadi jangan pernah ya Memasukkan dunia ini ke dalam hati Tetapi jadikan hati kita penuh ataupun terikat kepada akhirat dimana dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala amalan-amalan dekat dengan Al Qur'an ya nah dan juga mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oke okay, mungkin itu saja video kali ini guys terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai semoga teman-teman uh, semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita juga ya dipertemukan kelak nanti di akhirat. Dengan orang-orang yang soleh Dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh ya? Jadi kita tidak harus menampakkan Kesolehan diri kita Tetapi cukup kita dan Allah yang tahu Betapa dekat hubungan kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh